Bagaimana sih proses AMI Awards berjalan? Kita lihat persahabat di poin pertama Itu pendaftaran lagu online Label rekaman atau musisi mengirimkan data produksi lagu ke AMI Untuk dijadikan bahan entry lagu tahunan Setiap lagu yang telah dikirimkan Harus sudah dirilis secara komersil selama periode yang ditentukan AMI AMI menerima lebih dari 5000 entry lagu di setiap tahun Yang kedua, sidang kategorisasi sebuah panel khusus berisi para ahli yang mewakili berbagai genre musik Bertugas untuk mendengarkan setiap entry lagu yang masuk dan memastikan setiap entry lagu memenuhi syarat kualifikasi Kemudian menempatkannya dalam kategori atau genre yang tepat Kita lihat juga berikutnya, poin nomor 3 itu adalah voting online tahap pertama Voting member AMI akan menerima surat suara putaran pertama di tahap ini untuk memilih calon nominasi AMI maksimal 5 pilihan di setiap kategorinya. Poin yang keempat itu pengumuman nominasi. Dari hasil voting online, tahap pertama akan diumumkan secara luas melalui media. Siapa saja yang masuk sebagai nominasi AMI di setiap tahunnya? Berikutnya poin kelima itu adalah voting online tahap kedua. Voting member AMI kembali menerima surat-suara putra final untuk ikut menentukan siapa yang akan menerima award di setiap kategorinya. Yang terakhir, poin yang keenam, itu adalah penghargaan musik tahunan AMI Awards. Pesta Tahunan Insan musik Indonesia di mana akan diumumkan siapa saja penerima AMI Awards setiap tahunnya. Ini info penting ya dari AMI Awards Yang selalu penasaran bagaimana proses AMI Awards di awal hingga akhir Satu lagi bersahabat ada informasi juga penting Yang lagi banyak ditanya belakangan ini Mengenai pendaftaran lagu ke AMI Itu akan dibuka di pertengahan bulan Mei 2023 Ditunggu info terupdate-nya di feed AMI Awards persahabat ya yuk sama selama warga Konoha ramaikan di kolom komentar dengan menulis nama Lesti Kejora Bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti masuk di nominasi AMI Awards dan mudah-mudahan bisa kembali membawa pulang Piala Penghargaan Ajang Anugerah Music Indonesia Awards kemudian juga persahabat berikutnya adalah pusingan kalimat dari Leslar Boy Update Al-Fatih Bilar ini tentunya membuat kita juga pastinya persahabat ya Luar biasa bangga Dengan lagu Leslie Kejurah Insan Biasa Namun di sini ada sebuah kalimat nih Single Dedekang Insan Biasa Dan single terbaru Bilar Yang akan dirilis itu berjudul Jauh dari sempurna Kalau disambung Insan Biasa yang jauh dari sempurna Cocok banget bersahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan karyanya Selalu diminati oleh banyak orang Dan mudah-mudahan bisa trending booming di mana-mana. Kita yakin kita kompak, kita solid untuk selalu mendukung karya-karya Leslar. Berikutnya juga di story-nya FC ini baru saja persahabat mengunggah video momen ini momen saat salat maghrib berjamaah Masya Allah banget persahabat yang makin bangga dengan tentunya apa yang dilakukan oleh tim Meruah FC dengan kegiatan yang sangat luar biasa keren ini. Namun kita lihat juga cindukan vitamin terbaru dari Papa B Kali ini foto baru dengan orang-orang soleh. Ada Gus Miftah juga di sana persahabat ya, masya Allah. Tetap konsisten, Pak Papi, terus belajar tentang kebaikan. Di luar sana begitu banyak doa baik yang tentunya selalu menyertaimu. Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi panutan untuk kita semuanya. Amin. Dan selanjutnya juga persahabat ada kata-kata bijak dari Kobas. Ini kata bijak, baterai yang lalu diunggah oleh Kombes di laman akun Instagram pribadinya. Jika Anda ingin meraih impian, maka Anda terjun langsung dan hadapi tantangan itu. Alami kegagalan sedini mungkin, sesering mungkin, sedalam mungkin. Lalu ubahlah kesalahan Anda menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Setiap manusia pasti punya impian dalam hidupnya untuk diraih. Karena tanpa sebuah mimpi dan tujuan, kita tak akan semangat dalam menjalani kehidupan. Wow, luar biasa, persahabat. Kata-kata bijak dari Kobas, ini keren banget. Mudah-mudahan selalu menginspirasi ya untuk semuanya. Terus semangat, jangan kendor, jangan putus asa. Mudah-mudahan impian kita semuanya bisa tercapai dan terwujud. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya makin gak bisa move on. Dengan tentunya video Papa B lagi nyuapin durian ke, ke Bunda Lesti ada Masya ini ya Momen bucinya Leslar yang selalu membuat kita bahagia ya. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan Mudah-mudahan rukun rumah tangganya Sakinah mawadawarrohma Doa baik pastinya selalu kita berikan Untuk Lesti dan Rizki Bilar Komentar pun bersahabat tentunya banyak sekali diberikan Salah satu ini dari Sanirinaldi mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, gue seumur hidup belum pernah makan durian. Sampai gue udah punya anak dua. Rasanya gimana? apakah Kasepetkah? Katanya itu. Waduh, Masya Allah banget ya. Ternyata ada yang belum pernah nyicipin durian sama sekali nih. Ya. Mudah-mudahan tentunya di lain waktu secepatnya bisa nyicipin buah durian ya. Untuk Bunda Sanirinaldi. Mudah-mudahan... Untuk warga Konoha, semakin kompak, semakin solid dan sehat terus untuk kita semuanya. Masih menunggu cidukan terbaru lainnya, jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan. Kabar baik, vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.